gimana sih rajin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan preset Ali lagi guys ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua guys oh, <TI> <Tuk> Oke lanjut ke presiden yang ketiga ya Oke lanjut ke presiden yang keempat yes Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam, guys. Oke okay, lanjut ke versi yang ketujuh ya Oke okay, lanjut ke versi yang kedelapan guys lanjut ke perset yang ke-9 ya <Otomatik activated> oke lanjut ke perset yang ke-10 guys Oke lanjut ke presiden yang ke-9 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-12 guys Oke, lanjut ke presiden yang ke-13, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-14, ya apa nih saing itu, sah. Oke lanjut ke presiden yang ke 15 belas ya. Oke okay, lanjut ke persediaan ke-16 Oke okay, lanjut ke persediaan ke-17 ke preset ya. okay, yang ke-18 ya oke lanjut ke preset yang ke-19 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-20 ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-21. Oke lanjut ke preset terakhir itu ke 22 ya Oke okay, guys mungkin segitu aja presetnya Sebuah kalian suka Jika kalian suka kalian bisa share video ini Ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga kalian subscribe ya Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya